babat menikos tunggal yang hasanah utawi perbendaharaan yang menuliskan untuk kita berbagai macam cerita jadi kita belum bisa menyebutnya sebagai sebuah fakta sejarah, tetapi cerita sejarah yang kemudian ada di dalam perjalanan bangsa kita khususnya di Jawa, maka disebut sebagai babat Tanah Jawi, salah satu naskah yang paling utuh tentang babat Tanah Jawi karena babat Tanah Jawi ini ada banyak sekali kitab ditulis di berbagai zaman, nah salah satu yang paling utuh adalah yang dikumpulkan oleh seorang ahli sejarah Belanda namanya Mensma naskahnya dinyatakan ditulis oleh Lurah Kerto Boso. Lurah Kerto Boso ini adalah sekretaris negara pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Paku Buwono III di Surakarta. Jadi yang ditulis oleh Kartoboso ini merangkum perjalanan apa yang terjadi di tanah Jawa menurut cerita-cerita yang diyakini dari sejak Nabi Adam sampai yang naskah asli bedahnya Mataram pada tahun 1677 ketika Pangeran Trunojo dari Madura itu menghancurkan keraton pleret yang ada di sebelah Tenggara kota Yogyakarta sekarang. Kemudian ada naskah tambahan yang menceritakan peristiwa-peristiwa sampai masa pemerintahan Paku 3 di Surakarta yang konon ditulis oleh penerusnya, bukan Cari Kertobosa sendiri. Dan nanti akan dilengkapi babat Tanah Jawa ini dengan naskah babat-babat yang lain yang sangat banyak. Jadi di Jawa ini ada tradisi menulis babat Salah satu babat yang terkenal dan sudah diakui sebagai Memoirs of the World oleh UNESCO menikah justru adalah babat Diponegoro Kalau babat Diponegoro ada versi babat Diponegoro Manado yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro selama masa pembuangan beliau di Manado Tahun 1831 sampai 1833 ditulis selama dua tahun tebalnya 1200 halaman semuanya dalam bentuk tembang mocopatan dan ditulis dalam aksara pegon Arab jadi wacane jawi tapi tulisannya pun Arab menikau menunjukkan para ulama dahulu orang-orang yang kaum santri sadar agama menikau, ngagemi ngagemipun huruf Arab maka penjenengan kalau tindak Malaysia ada tulisan tulisan di berbagai e, kantor instansi pemerintah maupun swasta sampai tanda-tanda nama jalan menikah selain tulisan latin wanton tulisannya pun Arab manai penjaringan mundut preksa datang orang Malaysia ini namanya tulisan apa-apa jawabnya orang Malaysia tulisan jawi jadi sebenarnya yang disebut sebagai tulisan jawi ini i pun Arab jadi ini babat tanah jawi yang Kemudian ada babat Diponegoro. Nah, babat Diponegoro ini juga versinya ada yang lain-lain. Karena yang menulis tentang kepahlawan pangeran Diponegoro selain beliau sendiri dalam bentuk otobiografi ada babat Kedung Kebu, menceritakan perang Diponegoro. Tapi yang nulis ini ini adalah seorang bupati dari daerah yang namanya Kedung Kebu sekarang namanya Purworejo. Ini namanya daerah Kedung Kebu dulunya. Nah, bupatinya ini dulu berperang di pihak. Belanda, Belanda. Oh. jadi dia bupatinya Surakarta di Purworejo Kemudian dia berperang di pihak Belanda Tetapi meskipun menjadi lawannya Diponegoro Kekagumannya kepada kanjeng di Diponegoro itu sangat luar biasa Dia tuliskan dalam bentuk babat Jadi ini musuh tapi muji-muji musuhnya Dan itu luar biasa Sama dengan nanti babat eh, Diponegoro versi keraton Surakarta Yang diperintahkan oleh Engkang Siun Paku Bono 6 untuk menulisnya juga nanti ada Bapak Diponegoro Suryongalam, ada Bapak Diponegoro Pakualaman, ada Bapak Diponegoro versi Pangeran Abdul Majid alias Pangeran Diponegoro Anom, putra beliau yang dibuang ke Sumeneb, kemudian dipindahkan ke Ambon dan wafat di Ambon. Ini adalah versi-versi eh, tadi, jadi ada banyak versi. Nanti, panjenengan juga bisa meriksani luar biasanya ya. orang Jawa pada saat itu karena nulis babat ini Engkang Sinuon Pakubono III itu Raja Keraton Surakarta Paman Beliau, Pangeran Mangkubumi itu adalah Raja pertama Kesultanan Yogyakarta sejarahnya kenapa Yogyakarta berpisah dari Keraton Mataram di Surakarta kan nanti kita singgung mudah-mudahan itu kan panjang, tapi intinya Kanjeng Pangeran Mangkubumi ini memberontak melawan Belanda yang sudah mengkooptasi atau sudah menguasai secara de facto kerajaan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Ayahanda Paku 3 III yang bernama Ingkang Sinon Paku Bono II. Dan ini adalah kakaknya Pangeran Mangkubumi Raja Yogyakarta. Jadi Surakarta-Yogyakarta itu kakak adik. Gitu. Nah itu ketika kemudian nanti ada babat Mangkubumi versi keraton Surakarta yang ditulis oleh Raden Ngabeyo Sodi Pura I, Kakek buyut dari Raden Ngabewong warsito itu tulisannya, "Jadi, Babat Mangkubumi versi Keraton Surakarta itu ini padahal musuh ya, ini muji-muji habis-habisan. Pangeran Mangkubumi disebut sebagai Satrio Mataram Sejati. Jadi, ternyata betapapun kita ini merasa terjajah pada saat lemah sekalipun, maka siapapun yang berusaha berjuang melawan itu akan mendapat pujian dan hidup di hati." umat hidup di hati masyarakat. Nah babat yang versi Mensma yang ditulis oleh Cari Kartoboso ini menceritakan sejak awal bagaimana kejadiannya tanah Jawa. Nah yang kejadian tanah Jawa ini masih ada unsur mitologisnya. Oke. Jadi bagaimana dulu tanah Jawa ini gonjang ganjing, kemudian diambilkan puncak Mahameru dari India untuk menstabilkan. Oke. Maka kemudian puncak itu ditaruh di sana, gitu ya, Oke. di Semeru Semeru yang kita sebut sekarang Nah pucoknya, Semeru ini ternyata ketika kemudian diletakkan puncaknya itu Pulau Jawanya ini agak jomplang Bagian barat lebih tinggi daripada yang bagian timur Maka ujungnya Semeru dipapras, diletakkan di tengah Itulah yang disebut sebagai Merapi. Merabi oh. Ini lucu memang ya Nah ini asal kejadiannya Pulau Jawa begitu Nanti terus ada di dalam babat Tanah Jawa ini Sorosilahnya orang Jawa yang luar biasanya orang Jawa ini lucu mensorosilahkan diri mereka jadi disebut di dalam awal babat tanah Jawa ini dari mana asal orang Jawa gitu ya asal usul orang Jawa itu Nabi Adam peputro Nabi Ses Nabi Sis peputro Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas Sayyid Anwas nurunake bongso Arab Sayyid Anwar nurunake bongso Jawa. Jawa jadi menurut babat tanah Jawi kita dan orang Arab itu adik gitu. <laughs> ini nyuan ustadz ya? <laughs> jadi, <laughs> jadi ada Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Anwas. Kalau kita kemudian merujuk ke uh, kitab Taurat Perjanjian Lama itu ada Nos, Nos, Nos Putrasis itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab maupun bangsa bangsa Ibrani, bangsa Yahudi jadi ada Syed namanya Syed Anwar yang kemudian menurunkan bangsa Jawa, bagaimana silsilahnya ini tambah lucu lagi Syed Anwar peputro Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Tunggal peputro Sang Hyang Wenang Sang Hyang Wenang peputro Telu siapa saja putranya Sang Hyang Wenang ini pertama namanya moyo yang kedua namanya uh, Antoko, yang ketiga namanya Manik Manikmoyo Esmoyo ini nanti akhirnya menjadi Semar Antogo ini jadi Togok Manekmoyo menjadi Batara Guru nah, Batara Guru itu punya anak dewa-dewa India Semuanya anaknya Batara Guru Termasuk Siwa termasuk Siwa, Batara Siwa, Batara Wisnu, Wisnu. Batara Indro, Batara Bromo Semua dewa-dewa Hindu India itu adalah anak Batara Guru Melalui Batara Bromo Kemudian diturunkanlah nama-nama yang ada dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata terus ke bawah sampai Parikesit nah, Parikesit nanti menurunkan raja-raja yang kemudian disebut sebagai raja-raja pertama di Jawa dan menurunkan kita semua nah di dalam babat Tanah Jawi ada yang lucu lagi yang saya perlu ceritakan sebagai pengantar yang lucu adalah ketika kejadian banjir Nabi Nuh alaihi salam maka orang Jawa itu didatangi oleh iblis namanya Ijajil <laughs> Jadi menurut babat ada iblis namanya Ijajil datang kepada orang Jawa Mengabarkan akan terjadi banjir seluruh dunia Kena binasa oleh banjir pada zaman Nabi Nuh Kemudian Ijajil ini menawari orang Jawa pengen selamat atau orang? Nek pengen selamat gitu ya Nek pengen selamat maka kemudian dia menawarkan kowe nyembawaku nah ternyata pada saat itu demi keselamatan orang jawa lalu mau oleh iblis ijajel ini diracet dimasukkan ke dalam perutnya supaya selamat begitu banjir setelah baru dikeluarkan lagi oh. maka secara tidak langsung babat tanah jawa ini mengakui hendak menyampaikan kita ini keturunannya orang-orang musyrik. Yoesra Popo, gitu kan? Ini kan yang nulis ini ya. Ini kan yang nulis seorang Muslim ya. Cari Kartoboso ini seorang Muslim. Dan ini kemudian tidak menunjukkan gelombang-gelombang dakwah, hidayah kemudian datang ke Nusantara sedikit demi sedikit untuk menghilangkan kemusyrikan itu, menghilangkan penyembahan kepada iblis itu dengan datangnya cahaya, datangnya Nur Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dijelaskan oleh Beliau salah satu masa yang paling luar biasa. Di mana kemudian Tanah Jawa mendapatkan sinar hidayah adalah dengan kedatangan orang-orang yang disebut sebagai Wali Sana. Jadi, kalau di dalam Babat Tanah Jawi disebutnya bukan Wali Songo, tapi Wali Sana. Nah, Sana ini apa? Bisa jadi Sana artinya tempat, sono itu kan tempat. Kalau Wali Sana berarti penguasa tempat-tempat. Dalam bahasa Arab cocok karena wali itu memang yang menguasai wilayah Wali itu punya wilayah Jadi wali sono Tetapi kalau kita rujuk ke dalam serat Wali sono yang ditulis di zaman Sultan Agung Hanyo Krokusumo Itu ada tertembungan bahasa Arab as-sana Wali sana artinya orang-orang yang memiliki Pujian, orang-orang yang pinuji, orang-orang yang mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat. Nah apapun, tetapi yang disebut wali, sono oleh babat tanah Jawa inilah yang dianggap sebagai, sebelumnya tentu saja sudah ada muslimin, tetapi merekalah yang dianggap melakukan dakwah secara masif dengan cara yang sangat luar biasa kepada penduduk. Jawa dan kiprah mereka dicatat dalam Babat Tanah Jawa nanti akan kita ceritakan karena ini baru muketima. Yang jelas saya bersyukur hari ini matur di hadapan Bapak Ibu semua ini tempat Gunung Lawu ini bersejarah.